Kanya, si gimanain nawak? Si Fernando, saya ah. si nah, mm. uh, right. Hm. yang saya, yang nah, nah, Ah, kontak? woi kan di punya Oh. punya punya punya punya punya punya punya punya punya punya punya unsang punya punya punya Oh. Okay. oh. siap terong, mau orang yang kau akan untuk,